Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang semuanya Tetap dengan protokol kesehatan oh memakai masker mencuci tangan dan jaga jarak Selamat datang di channel saya Pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan pemasangan silp plate pada mobil kalian saksikan terus video ini sampai selesai untuk pemasangan silp plate ini. demi keamanan atau menjaga supaya tidak lecet-lecet karena terkena kaki dan lain sebagainya oke saksikan terus video ini jangan lupa untuk like Silakan subscribe jika berkenan. Terus dukung channel ini supaya lebih oke. Okay. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan memulai memasang silpate bagian bodi sebelah kiri terlebih dahulu. Kita akan membersihkan bodi ini bagian sebelah kiri supaya tidak berarti lecet-lecet. Case. Kita akan membersihkannya. Gunakan alat yang sudah ada. Kita bersihkan supaya bodi mobil terlihat mulus dan tidak ada kotoran-kotoran yang menempel pada bodi mobil. Oke, setelah dibersihkan, kita akan mulai pasang sirkuit. di bodi mobil tersebut. Kita ratakan sampai benar-benar pas posisinya. Setelah itu, baru kita copot tiksirnya sehingga seluruh siluet menempel pada bodi mobil. Okay. Dan berikutnya, kita akan memasang bodi bagian sebelah kiri belakang sama prosesnya yaitu dibersihkan dulu kita supaya cipret si terlihat menempel. Nah, setelah sudah pas kita benar-benar harus cocokkan, kita sesuaikan. Nah, setelah itu barulah kita melepaskan hmm, stiker CM supaya bisa naikkan Ya, kita lepasan terus. Oke, kita tekan-tekan terus sampai benar melekat. begitu, Seperti sebelumnya, kita pasang, kita bersihkan terlebih dahulu Bodi mobilnya supaya bersih, tidak meninggalkan bekas. kita lepaskan satu per satu bagian uh, stiker 3 Kita sesuaikan dengan bodi mobil Supaya split terpasang dengan sempurna Jika sudah terpasang dengan sempurna kita lepaskan pelan-pelan stiker 3 nya Lalu kita tekan-tekan supaya benar-benar merekat pada bodi mobil karena memang ini hanya mengandalkan dari 3M double tip 3M oke okay, sudah sesuai sudah terpasang dengan rapi pas nah ini hasilnya kita singkat Terlihat sangat rapi sekali untuk pemasangannya. Oke, saya akan melepas double tip 3M-nya supaya nanti menempelnya gampang. Saya melepasnya setengah saja dulu karena jika ada kesalahan bisa dilepas seperti itu. Oke, okay, dicocokkan dengan body. Setelah dirasa cukup cocok Bisa langsung ditempel, ditekan-tekan Karena sangat mudah sekali lepas Oke, okay, ternyata sudah pas Sip! Oke, okay, sekian video dari saya Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya Jangan lupa untuk like Silahkan subscribe jika berkenan. Saksikan terus video-video saya selanjutnya di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga-jaga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.